Kayaknya udah mateng tuh Mbak Mateng Iya yeah. yeah. Airnya Itu buat bikin teh Iya yeah. Tehnya mana? Ada di teko Tinggal di tuangnya Oh Ini Pakai teh teh telup atau teh biasa sih, pak? Teh tubruk. Oh teh tubruk ya, suka teh tubruk juga. Mm -hmm. Ada manfaatnya nggak minum itu, minum teh itu? Ada. Apa manfaatnya? Seger ke badan. Oh segar. Mm -hmm. Teman-teman buburnya di apa? Di tumuk -tumuk itu biar apa sih, pak? Biar hancur. Oh iya iya iya. Jadi nggak lama biar hancur ya, hmm. terus nanti di, dimasukin lagi gitu. Iya. Kasih air lagi. Kasih air lagi, yang banyak mungkin ya. Sedang aja, nggak usah banyak banget. Ya. Itu teman-teman biar tipnya itu kalau bikin bubur, jadi setelah airnya ini setengah matang ya, mbak ya? Mm -mm. Airnya, airnya kering setengah mateng diambil dulu lalu ditumbuk tumbuk biar cepet hancur nanti dimasukin lagi katanya dan dipakai air lagi biar biar tambah ini ngembang ya Pak ya hmm. Oke okay. ini teman-teman bubur yang tadi ditumbuk ini dikasih air lagi biar ngembang ya Pak ya hmm. lembut biar lembut katanya terus nanti dibiarkan sampai mendidih ya ba, ya aduk-aduk mm -mm. aduk-aduk rata mm -mm. tapi airnya juga harus kecil mungkin ya yeah. oke okay. ini berapa lama Pak ngaduk-ngaduknya Pak? ya yeah, sampai jadi bubur aja setengah jam ada ada setengah jam ya? iya yeah, seperempat lah, seperempat jam kalau kurang lembut setengah jam yeah. Yeah. ini gak bisa ditinggal ya? Enggak. harus terus sampai mateng ya? iya yeah. Oke, oke oke Jadi penasaran nih, guys pengen nyobain nih bubur nasi dari Mbak Rahman nih. Kayaknya seger nih enak, tapi nggak pakai campuran apa apa ya? Enggak, Nanti aku mau beli abon aja buat taburan nanti. Oh gitu ya. Uh -huh. Oh. Tapi ini kan udah begini juga bisa kalau pakai kita mau jadi bubur ayam ini tidak pakai ayam, pakai apa? Pakai sayuran lagi ya mungkin ya? Bisa. Lihat teman-teman, Barahma lagi ngaduk-ngaduk eh, bubur, ngaduk bubur. Buburnya itu bubur nasi biasa katanya buat makan malam sekarang. Nanti menunya itu paling dia beli abon atau eh, beli lauknya dulu a, atau apa, Mbak, Lauknya itu? Ini abon aja kalau pengen pedas tinggal reneh sengek aja. Oh pakai cabai ya? Pe Oh, iya, iya, iya, iya, sih oh iya, iya, iya, iya, buburnya udah matang